aku bertanya tentang apa yang tengah kuasa Bosan, bosan, bosan, ah A ah, begini bukan ini yang aku idamkan, bosan, bosan, bosan. Kau paksa aku untuk jadi perhatian. Kau pajang segala potretku nama ku di statusmu. Wow, wow, wow. Oh, wow, wow, wow, Mengingat tanggal tertentu setiap bertambah satu, dua, tiga, empat, lima bulan Aku bosan, aku tak sedrama itu Kita tak semesra uh, uh, uh, uh. kau, kau, kau, kau kau sedrama ku hanya bisa di Denganmu ah, ah, ah, ah, ah. Seharian ku mengabarkanmu, Pagi dan malam ku telah -ganggu. Kau mengganggu Kau buang Yang tanya Aku denganmu Indahnya hanya di dunia Aku tak sederhana itu, kita tak semasa darma membuatku jenuh untuk mengeluh